Sifat daripada sudut arah sesuatu huruf ataupun arah sesuatu bunyi huruf tersebut. Arah dia, direction bunyi tadi. Di dalam bahasa Arab, uh, kita faham bahawa bahasa Arab ni dia mempunyai uh, arah bunyi tadi mengikut arah sesuatu. Sebagai contoh, bila kita sebut baris atas, kita akan faham, oh bunyi dia menuju ke atas. Ma, aah. Ada kalanya kita bunyikan seperti kehadapan bunyi dia, u Mu seperti itu Okey, itu apabila berbarisnya huruf tersebut Tetapi kita sedang membincangkan huruf itu sendiri Tanpa baris, dia mempunyai sifat seperti itu Para ulama' membezakan, di dalam bab ini Mereka letakkan dua sifat Iaitu sifat isti'la' dan juga sifat istifal Isti'la' diambil daripada perkataan ala ataupun uluwin, iaitu atas Maknanya sifat huruf yang akan kita bincangkan sebentar lagi Adalah huruf-huruf yang direction menuju ke atas Atas mana ke arah langit-langit. Seolah-olah bila nak cakap ni, kita tengah cakap menuju ke arah atas. Okey, huruf-hurufnya adalah seperti berikut yang dirangkumkan menjadi khussa, darhtin, qil. Iaitu huruf khasad, khussa, khasad dan juga sat, khussa, darhtin, dad, ghin dan juga ta dan juga qil. Huruf qaf dan juga huruf dha, khussa, darhtin, qil. Apabila kita menyebutkan huruf-huruf ini, kita akan dapat melihat bahawa arah semua huruf ini menuju ke atas. Contoh, kita sebut ah. Kita sedang menuju ke atas. Ah, ha, ah, ah. Ataupun ak, kita, lidah kita ataupun banyak daripada anggota di dalam mulut kita ni sedang menuju ke arah atas. As, at, argh. Ataupun mungkin sebahagian besar daripada uh, daripada guru-guru Al-Quran mungkin akan menamakan, memahami ini adalah seperti huruf-huruf yang tebal. Huruf yang tebal dengan secara semula jadi, sifatnya akan naik ke arah atas. Itu isti'alak. Okay. Selain daripada itu, sifat yang kita namakan istifal, opposite kepada isti'alak, membawa maksud sifat-sifat yang akan kita sebutkan yang yang selain daripada isti'alak tadi, dia menuju ke arah penghujung mulut kita. Seperti kita sebut af, semua pergi ke arah hujung. Az, uh, kita sebut huruf apa lagi, as, ash, semua menuju ke arah depan, bukan atas. Uh, okay. Itu yang kita biasakan dengan isti'alah dan juga sifat lawannya istifal.